serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada semua info persahabat ya, ini penting banget untuk warga Konoha kita semua sebagai pecinta Leslar karena untuk vote persahabat ya, ini berakhir Besok jam 3 sore nih Untuk kita semua yuk vote terus Karena besok itu terakhir Jam 3 sore batas waktu voting Di aplikasi video Sama-sama kita kompak Mudah-mudahan kesulitan kita Tentunya tetap terjaga dengan baik Untuk mendukung yang terbaik juga Buat Lesti dan Rizky Bila Info ini juga kita dapatkan dari Agung Lesler Indonesia 2020 Mengatakan di kalimat caption yang dituliskan Besok terakhir jam 3 sore semangat vote nya teman utamakan sisa vote di video tuh persibet ya yuk utamakan sisa vote di video mudah-mudahan tentu budalasti dan papa bilar serta bbl bisa membawa banyak piala penghargaan amin semangat jangan kendor tetap buktikan kekompakan dan kesolidan kita. Selanjutnya kita mampir ke undahan Indosiar Undosiar mengunggah sebuah postingan video Bunda Lesti Persahabat ya, Lesti DA Saat tentunya audisi ketika di Dangdut Akademi Pertama ini dulu persahabat ya Dan sekarang wah wow, masyarakat banget ya Memang berbeda banget Tentu perbedaannya luar biasa banget Dan Alhamdulillah sekarang sudah menjadi mega bintang Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu memberikan karya-karya terbaik nih untuk Bunda Lesti yang selalu membanggakan fans sejatinya Kita lihat juga di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Akun Indel Siar lewat caption Wah, bisa kita lihat ya perjalanan Dede Lesti ke Jorah dari dulu sampai sekarang makin bersinar Tulis di kolom komen alasan kamu nge-fans sama Dede Lesti Mimin kepo nih, tuh bersahabat ya, kira-kira alasan kalian untuk Bunda Lesti, kenapa sih nge-fans banget sama Dede Lesti. Mimin Indosiar kepo banget ya, kita lihat aja nih di kolom komentar yang tentu diberikan oleh para fans, yakni dari akun Instagram. Raina Sidot, Mamora, 19 mengatakan, luar biasa, Lesti sekarang benar-benar menjadi bintang, wow, Masya Allah banget Kita lihat juga, komentar lain dari akun Sweet Susi mengatakan, suara bagus, imut lucu, pokoknya mood moodbuster banget, nonton dedek dari awal audisi sudah sayang Tuh, dari awal audisi sudah sayang Kepada Lesti Kejora Kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun ST27 Lestari 28 Suara dan attitude Love banget Wow, Masya Allah Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun KK score AJN Humble, penyayang penyabar Katanya ya untuk Bunda Lesti Wow, luar biasa banget Dan kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Dian Leslar 2021 mengatakan Selain suara yang Masya Allah luar biasa Akhlak dan adabnya dia pun patut dijadikan contoh Tuh, ini poin yang sangat luar biasa banget Untuk kita semua melihat Bunda Lese kejora dari awal audisi hingga sekarang menjadi super mega bintang Masya Allah Kita lihat juga ke kabar berikutnya harus juga bersedih ya, dari Bunda Inul Perhatikan unggahan Bunda Inul 18 jam yang lalu, persahabat Ini anak Bunda Inul Ivan Masuk ke rumah sakit, persahabat ya, Tentu badannya panas, kata Bunda Inul Di IG pribadinya Dicek aja Mudah-mudahan Anak Bunda Inul, Ivan ini Cepat sehat persahabatnya Yuk sama-sama kita fans Leslar Mendoakan yang terbaik karena bunda inul salah satu Orang yang selalu support Selalu dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Disimak juga di kalimat kansan yang dituliskan Cintanya Mama Lagi musim DBD jaga anak-anak kita An Anakku tadi pagi masih oke okay. Siang demam 38,9 Naik terus sampai 40,1 Mual, fix, positif, dimam berdarah Lagi musim Anak saya jarang keluar rumah Masih juga kena Rumah juga sudah fogging Semua keluarga, kalian sehat walafiat semua Waspada DBD Mama sayang Ivan Masya Allah banget ya Yuk kita doakan Mudah-mudahan Ivan cepat sembuh, cepat pulih Dan cepat bisa beraktivitas kembali Seperti biasanya, amin dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Soimani. Ikut juga berkomentar so Ma Isa wala cepat sembuh, lech bagus kata Ma ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat dan cepat pulih kembali. Amin." Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada komentar dari Teh Meli juga mengatakan semoga laka sembuh buah hatinya Bunda Ratu. Amin. Yuk sama-sama kita kompak juga mendoakan. Mudah-mudahan Ivan cepat sehat bersahabat ya. Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya. Ini vitamin bahagia yang terdapatkan sisa kemarin ya. Wah Masya Allah Bunda Lesti selalu seni membuat kita bahagia dan bangga. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Bunda Lesti juga sang kejora kita.